Aplikasi edit video saat ini banyak digunakan oleh pengguna untuk menyunting memberikan efek transisi untuk video mereka Ada banyak sekali aplikasi untuk edit video yang tersedia di Google Play Store Mulai dari yang berbayar hingga yang gratis Saat ini untuk mengedit video tidak terlalu diperlukan di perangkat komputer saja Tergantung bagaimana keperluan editing Adanya smartphone untuk mengedit video rupanya sangat membantu pengguna pemula untuk berkreasi dan mengunggah hasilnya ke media sosial mereka. Nah, kali ini channel tutorial akan merangkum 12 aplikasi editing video terbaik di Android. Baik sahabat baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan. Mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan inilah 12 aplikasi editing video terbaik versi channel tutorial. Aplikasi editing video terbaik yang pertama yaitu Film Morago. Film Morago dapat diandalkan untuk menyunting video melalui smartphone. Aplikasi ini memiliki ukuran sebesar sekitar 79 MB. Ringan digunakan di berbagai perangkat. Fitur-fitur yang tersedia antara lain, memotong klip, menambah musik, filter, teks, dan stiker. Aplikasi ini menampilkan antar muka yang segar dengan UI yang interaktif dan tidak membosankan. Dan kamu bisa meneluknya secara gratis di Playstore. Dan kita next, yang kedua yaitu aplikasi editing video yang bernama Adobe Premiere Clip. Kebanyakan pengguna mengetahui bahwa Adobe Premiere hanya tersedia untuk perangkat PC saja. Namun jangan salah. Adobe saat ini sudah mempersiapkan aplikasi edit video Adobe Premiere untuk Android. Versi Android-nya pun memiliki kemampuan yang hampir sama dengan versi PC-nya, yaitu kemampuan dasar seperti motong klip, menambah transisi, efek musik, dan lain-lain. Terlebih aplikasi ini benar-benar bebas dari iklan yang tentunya bakal memaksimalkan pengguna dalam membuat kontennya dan kamu bisa menelukannya secara gratis di Google Play Store Baik sahabat kita next yang ketiga aplikasi editing video yang bernama Video Soul Light. Siapa yang tidak mengenal aplikasi edit video satu ini? Hampir semua pengguna menggunakan aplikasi ini, Video Soul Light telah diunduh lebih dari 100 juta kali di Play Store, dan telah mendapatkan skor 4,5. Fitur-fitur yang disediakan tidak kalah menarik dari yang lain, tentunya membawa fitur dasar seperti memotong, menambah klip, music, efek, dan transisi. Efek-efek yang ditawarkan dalam aplikasi ini begitu kekinian loh, Sangat cocok bagi pengguna yang ingin videonya terlihat keren. Dan kamu bisa downloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke, kita next yang keempat. aplikasi editing video yang bernama PowerDirector. PowerDirector sangat bisa diandalkan untuk membuat video profesional. Fitur-fitur yang diberikan sudah memenuhi standar aplikasi editing video. Aplikasi ini menawarkan 30 model transisi yang dapat pengguna pilih spesialnya dengan aplikasi powerdirector pengguna juga bisa mengedit video green screen untuk mengubah latar belakang background pad video dan kamu bisa menonton secara gratis di Google Play Store baik sahabat kita next yang kelima aplikasi editing video yang bernama Kinemaster. master memiliki kemampuan untuk mengedit video dengan mudah di ponsel Android Dibekali dengan berbagai fitur standar editing, seperti memangkas, menambah klip, menambah musik, serta efek transisi. Pengguna dapat dengan mudah membuat video hanya dalam hitungan menit dan dapat menyimpan dengan berbagai kualitas. Nah, kamu bisa men-loadnya secara gratis di Google Play Store. Oke, okay, lovers, kita next yang keenam, aplikasi editing video yang bernama Quick quick merupakan aplikasi untuk edit video Android yang mungkin bisa pengguna jadikan pilihan dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan teman-teman aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memotong menambahkan musik transisi dan lain-lain dengan mudah dan kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store Oke okay, kita next yang ketujuh aplikasi editing video yang bernama FIFA video Viva Video merupakan salah satu aplikasi untuk mengedit video di Android. Aplikasi ini juga telah digunakan banyak pengguna. Jumlah unduhannya mencapai 100 juta lebih di Google Play Store. Pengguna dapat membuat video keren hanya dalam hitungan menit. Terlebih, Viva Video menyediakan ratusan efek yang dapat digunakan. Dan kamu bisa menelitnya secara gratis di Google Play Store. Oke okay, sahabat kita next lagi ya yang kedelapan aplikasi editing video yang bernama Fanny berbeda dengan aplikasi lain Fanny menawarkan fitur-fitur yang lucu pengguna dapat menggunakan berbagai efek atau filter yang unik video yang pendek atau yang biasa saja bisa menjadi keren dengan menggunakan aplikasi ini dan kamu bisa downloadnya secara gratis di Google Play Store Oke, lovers. Kita next yang ke sembilan, aplikasi editing video yang bernama Megisto. Aplikasi Megisto memberikan pengalaman mengedit video menjadi semakin mudah. Pasalnya, aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam dengan berbagai tools editan Terlebih, Magisto juga menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis serta memilih frekemen yang menarik Pengguna bisa mendapatkan aplikasi ini melalui Google Play Store Baik sahabat, kita next lagi ya Yang ke-10, aplikasi editing video yang bernama Film Maker Pro Film Maker Pro memungkinkan pengguna untuk membuat video terlihat profesional Dengan berbagai fitur yang dapat diandalkan Seperti memangkas, menambah efek transisi, serta menambahkan musik Dan kamu bisa menelotnya secara gratis di Google Play Store Oke okay lovers, kita next lagi aplikasi editing video yang ke 11 Itu yang bernama Movie Maker for YouTube and Instagram Aplikasi ini sangat berguna bagi pengguna yang ingin membuat video keren untuk Instagram. Efek-efek kekinian yang ditawarkan mampu membuat video yang terlihat biasa menjadi lebih keren. Movie Maker for YouTube and Instagram dapat pengguna unduh melalui Google Play Store secara gratis. Baik, sobat, kita next lagi yang ke-12. Aplikasi edit video yang bernama Motion Ninja. Motion Ninja dapat membantu pengguna untuk mengedit video. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur keren dan tentunya sangat berguna untuk processing editing video kamu. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengedit video grand screen melalui smartphone, lalu mengubah latar belakang. Dan kamu bisa menelottnya secara gratis di Play Store.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 untuk video yang menarik lainnya kamu bisa cek di channel tutorial